Mayan buat beli kopi sama rokok. <Sulis Sozial> Dari kan aja loh. Iya nih please. Re ngomong-ngomong abang lo kemana? Kalau datar batang hidungnya. Ah udah. Tadi sih gue lihat lagi di kolong. Eh bu Di kolong. Ngapain di kolong? Udah kayak curut aja. Emang juga. Katanya lagi ngakalin duitnya. Nyeplos di kolong kasur. edah Dipakainya nyeplos. Kali Yalah, recehan kali ducang. Iyalah recehan ilo kan kalau duit gepokan mah nyeplos iya juga sih Ri. yah namanya juga pengangguran klis buat bayar rokok sebatang aja nyicil eh bujuk? HP parah amat abang loh? Kalau motor kali nyicil pantes lah ini rokok sebatang kayak nyicil Apa susah amat sih ya gitu dah klis gue juga sebagai adik pegel nasihatinnya udah gue cariin kerja kagak ada yang cocok lah apa begitu ya bocah kalau kata gue sama abang lo cocoknya akan jadi air nyerogin ugot kali kerjanya Iya bukan ri lah ya. terus apa dong jadi pelatih renang ri bu juga agak sebab dong badannya klis yang ada kayak cebong nganyut lah parah lo ri Del mau kemana lo mau ke warung nih klis mau beli rokok asem banget nih mulut Abis makan asem kali lu. ya bukan please gilokan mulut asem habis makan asem yang kagak-kagak aja lu dah jangan nanya mulu kagak jalan-jalan nih gue beli rokok wah ada duit tuh Ada yang letaknya, ya. Ada yang letaknya, ya. Terima kasih. buat beli kopi sama rokok. Deh, senang bener romannya habis beli rokok. Iya dong, kata bapak gua, kita harus senang walaupun lagi susah. agak biasanya lu begitu, Bang. Sambet jin lu ya? suai lu, Abang lagi senang, bukannya ikut senang malah heran. Ya, gua heran aja. agak biasa-biasanya lu senang begitu, Bang. bang Abang lu biasanya bagaimana nih Ya, tahu sendiri, klis, ngangguran kerjaannya player keluyuran doang, agak jelas buat li rokok aja no tahu sendiri ngumpul ngumpulin trecean tunggu terlalu bocel. udah jangan banyak pada komentar kayak jenang aja lu pada jangan terlalu sibuk menilai hidup orang urus hidup lu sendiri iya dah lu aja bang ngomong lu berdua kokoh baga ngopi emang agak Bang baru mau masak air ini mau kopinya belum beli udah di kopi sama rokok sana sekalian ini pakai duit gua aja lah punya duit lu Bang iya nih tadi dapet duit di jalan ah. eh Busa ini mah duit main nancel masa sih deket ibu dong I hate you!